Yo coy Jumat 13 Mei 2022 belanja belanja dulu sebelum berangkat coy jangan lupa beli sambel. yuk lanjut selamat Uh, 23, kira ya oke putar Cangar jam 12 lebih 12 ada sedikit insiden yaitu tidak bisa nanjak motornya karena overheat nah ini korbannya koplingnya agak miring tapi nggak apa-apa ganti coki lanjut istimewa sekali pemandangan kota Batu di malam hari dari Cangar keren bos-bos baiklah lanjut aja langsung base game oke okay? gas jam, jam 5 anjir jam 5.24 hari sarapan hari peking peking kita anu kita cuka... kantor eh cepat dulu ayo ya ayo